Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhubillahi syururi anfusina Wa min syaiti a'malina Mayyahillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa shahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para ibu, muslimin muslimat rohhimakumulllah Mari di kesempatan malam penuh kebahagiaan ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, untuk bertatap muka dalam rangka mengkaji firman-firman Allah. Semoga kajian kita kali ini atau pada malam hari ini. Benar-benar membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah, sehingga kita sampai detik ini Masih mengenal ajaran-ajalan Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan kasiro amin saudara muslimin muslimat rohimakumallah mari kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat al-baqarah ayat 55 surat al-baqarah ayat 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنتم يا موسى لن نؤمن لك خانتا نرى الله فأخذتكم Faqadanku Musa'ikatu wa'atum Tandurun Wa'id dan ketiga Kultum Kamu berkata Ya Musa Hai Nabi Musa Atau Wahai Musa Lan Nu'minan Kami tidak akan beriman laka kepadamu maksudnya mu ini kembali kepada Nabi Musa hatta sehingga naro kami melihat Allah Allah jahrotan nyata faqadatkum maka menyambarmu asa'i kotu petir waantum sedang kamu tangdurun kamu menyaksikan. Jadi pada ayat ini, ini masih ceritanya yaitu orang-orang Bani Israel. Jadi pada saat orang-orang Bani Israel diseleksi oleh Nabi Musa, ada 70 orang yang diseleksi oleh Nabi Musa Dan 70 orang ini adalah termasuk pilihan Dari kalangan orang-orang Bani Israel Setelah 70 orang ini diseleksi, diseleksi Artinya orang-orang bisa dikatakan orang militan orang-orang Bani Israel Setelah itu perjalanan bersama Nabi Musa Berjalan bersama dengan Nabi Musa Setelah itu mendengarlah yaitu firman dari Allah Maka setelah mendengar firman dari Allah, wahyu dari Allah Maka ada diantara 70 orang ini yang mengatakan kepada Nabi Musa Ya Musa Lanuk minalaka kata sebagian orang itu tadi mengatakan saya tidak akan beriman kepadamu Hatta sehingga kami bisa melihat Allah jahrah jahrah itu alamiah artinya apa dengan nyata jadi orang-orang bani Israel menginginkan dia bisa melihat Allah itu nyata sebagaimana benda-benda yang ada di muka bumi. Bu. Lalu orang-orang bani Israel ini memohon yang berlebihan, sehingga pada saat itu juga fakhadat kumusshoika tuwa amtum tangdurun. Seketika itu petir itu menyambar. Ya. Jadi petir ya, dengan semera petir tuh Petir itu kalau mengenai sesuatu, maka dia akan ha hancur. Pada saat itu orang-orang Bani Israel tidak dihancurkan oleh Allah. Cuman langsung meninggal, meninggal. Jadi 70 orang, -orang ini meninggal dunia masuk Nabi Musa pada saat itu Nabi Musa yaitu apa? meninggal bersama yaitu 70 orang semua kemudian kami bangkitkan kamu mimpati dari sesudah mautikum matimu La agar kamu kamu bersyukur bersyukur setelah itu Nabi Musa dibangkitkan terlebih dahulu dibangkitkan Ya. Yeah. setelah Nabi Musa dibangkitkan maka Nabi Musa pun berkata kepada Allah Ya Allah apa yang bisa kukatakan nanti kepada orang-orang Bani -orang Pani Israel? Israel kalau engkau membunuh orang-orang ini ini. padahal 70 orang itu termasuk pilihan maka Allah berfirman kepada Nabi Musa hai hey Nabi Musa 70 orang itu masih ada orang yang menyembah yaitu anak sah, sah. ternyata seleksi manusia itu apa ya. Seadil atau sejeli seleksi Allah Oleh karena itu diantaranya Orang yang mengatakan demikian itu Karena sebenarnya dia itu belum benar-benar beriman kepada Allah Dan kepada Rasulnya yaitu Nabi Musa Nah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada Kita kan cuma melihat bahwa setiap sesuatu yang ada itu pasti ada yang mencipta menciptakan adanya matahari karena ada pencipta matahari adanya rembulan karena ada yang menciptakan rembulan yaitu Allah adanya malam dan siang itu berarti ada yang mencipta menciptakan termasuk pergantian malam dan siang siang itulah salah satu bukti bahwa Allah itu ah, ada termasuk diri kita ini salah satu bukti bahwa Allah itu ada kita mampu bergerak kita mampu tertawa kita mampu melihat kita mampu mendengar itu hanyalah dari Allah tanpa kehendak Allah kita tidak mampu apa apa setelah itu dibangkitkan oleh Allah Nabi Musa dibangkitkan setelah itu satu persatu dibangkitkan oleh Allah. Satu persatu. Tujuannya apa? La'allakum taskurut. Ada salah satu pendapat para mufasir. Bahwa kematian itu merupakan hukuman bagi mereka. Karena ucapan mereka yang melampaui bah, batas. Jadi kematian itulah hukumannya karena memang mati itu sebenarnya adalah sakit ini bagi orang-orang yang tidak beriman tapi bagi orang-orang yang beriman kematian itu adalah justru merupakan apa jalan terba terbaik okay. jadi semua apadaku minpati mautip allaku tas turun artinya dibangkitkan oleh Allah kembali, dihidupkan kembali, tujuannya apa? agar dia bersyukur kepada Allah, agar dia menyembah Allah agar dia percaya kepada Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Musa setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Musa maka itu sesungguhnya adalah wahyu Allah, Allah. bukan nafsu yang dikatakan oleh Nabi Musa Musa, Atau bukan ngarang yang dikatakan oleh Nabi Musa Tapi setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah wakil dari Allah, Allah. Oleh karena itu dengan adanya kematian yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel Itu sebenarnya tujuannya Allah memperingatkan Bahwa orang-orang yang melampaui batas dalam ingkar kepada Allah maka suatu saat Allah pasti akan memberikan sebuah hukum Hukuman Dan tanda-tanda kebesaran Allah Ayat-ayat Allah Pasti akan ditunjukkan kepada orang-orang Yang durhaka atau ingkar kepada Allah Itulah tujuan Allah Kenapa orang-orang Bani Israel itu setelah dimatikan Setelah itu dihidupkan kembali dia masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kadang-kala -kadang, di kehidupan kita atau di masyarakat kita itu kadang-kadang kala -kadang, ada orang itu yang setelah meninggal setelah itu hidup kembali. Kalau dalam bahasa kedokteran mungkin bisa dikatakan dia itu mati suri tapi ada yang sungguh dia sudah meninggal setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah oleh Allah lah itu salah satu apa? tanda kebesaran Allah ayat-ayat Allah Allah nah yang paling enak itu bila mana mati pada saat itu dia dalam keadaan kufur tapi setelah itu dikembalikan oleh Allah Allah ke muka bumi enak dia bisa bertobat kepada Allah, Allah. itu lah yang kecewa, yang ketun itu kan begini dia itu sebenarnya orang baik, sudah dimatikan oleh Allah dan sudah ditunjukkan bahwa tempatmu adalah di surga setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah, Allah. kembali ke muka bu bu, padahal sebenarnya apa dia itu sudah enak bisa sana itu. itu salah satu tanda kebesaran Allah oleh karena itu kadangkala Allah itu juga menunjukkan tanda-tanda kebesarannya ayat-ayat Allah tujuannya sebagai peringatan bagi kita semua semua termasuk yang terjadi pada orang-orang Bani -orang Bani Israel, Bani Israel. Jadi setelah mati, dihidupkan oleh Allah, tujuannya ada agar apa? Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang, larangnya. Itu tujuannya Allah, akan tetapi rata-rata manusia itu bila mana sudah diberi kenikmatan oleh Allah maka manusia itu banyak yang lupa jadi lupa kepada Allah lupa kewajibannya kepada Allah dan bahkan kadang sering manusia itu cenderung menyombongkan diri di hadapan Allah seakan-akan tidak pernah butuh kepada Allah padahal kita ini tidak pernah bisa Terhindar dari kekuasaan Allah, dan kita tidak bisa hidup tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah. Itu hakikatnya. Oleh karena itu, rata-rata manusia itu kadang-kadang melihat secara lahir dapat rezeki, katanya hasil jerih payah payahnya, padahal Allah yang memberikan rezeki. Rezeki. Dan itu pernah dikatakan orang-orang yang paling kaya siapa? Yaitu Korun. Jadi Korun ketika ditanya oleh rakyatnya dari mana, yaitu apa hartamu, maka dia menjawab ini adalah karena ilmu pengetahuanku, karena kepandaianku, sehingga aku bisa begini itu korun ya, oleh karena itu sebelumnya itu juga pernah dikatakan oh orang jadi justru menyombongkan di diri <tuh> dan kami naungkan alaikum atasmu al-woma ma'awan dan kami turunkan alaikum atasmu al-manna yaitu manna wasalwa dan salwa ini Allah menunjukkan kembali, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel, bahwa orang-orang Bani Israel itu setiap harinya, itu kata Allah, alaihumul ya, jadi dia ini senantiasa dilindungi, dinaungi oleh awat. Jadi yang menaungi orang-orang Bani Israel ini adalah awan putih ya, Dan itu mampu menutupi yaitu cahaya atau sinar mata, matahari Jadi orang-orang Bani Israel itu kemana saja itu tidak pernah yang namanya terkena sinar matahari Jadi senantiasa dilindungi ya. Ini menurut apa para tabi ini maka yang dimaksud "alghomam" ini adalah awan yang rasanya itu sejuk. J. Yeah. Lain dengan mendung lagi. Kalau jenengan niki mendung, niku kadangkala ketika banyak mendung itu hawanya terasa apa? panas. Tapi "alghomam niki" adalah awan putih yang menutupi sinar matahari dan rasanya itu dingin. Jadi adem kemana saja, itu senantiasa yaitu diikuti oleh ah, awal, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Pani Israel yang kedua, wa'angjalna alaikumul mana setelah itu Allah menurunkan mana mana ini adalah para mufasir mengatakan, yaitu warnanya putih bagikan salju bahkan manisnya itu melebihi manisnya madu. Jadi manisnya itu melebihi manisnya madu. Dan turunnya itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai terbit fajar, terbenam matahari maka mana ini serantiasa turun dari langit dan orang-orang Bani Israel diperbolehkan mengambil satu hari cukup yaitu makan satu hari atau secukup secukupnya dan, jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ye, hari keenam maka hari keenam ini diperbolehkan oleh Allah mengambil jatah dua hari, hari keenam dan hari ketujuh yaitu hari Sab, Sabtu. Karena hari Sabtu ini bisa dikatakan hari raya atau hari iba, ibadah. Maka semua orang-orang Bani Israel dilarang untuk mengambil manna atau salwa pada hari Sab, Sabtu jadi ngambilnya harus pada hari Jum Jum'at untuk jatah dua hari Jum'at sama Sab, Sabtu jadi pas Sabtu mulai bagi maka seluruh orang-orang Bani Israel harus beribadah kepada Allah jadi setiap hari dijamin oleh Allah orang Bani Israel tidak usah untuk bekerja bekerja makanan sudah dijamin mana sebagai minumannya wasalwa itu sebangsa burung puyuh. setiap hari ye, itu jatahnya secukupnya ye, nah kecuali hari Jumat maka dia boleh mengambil yaitu dua hari jat jatah hari untuk hari Sab Sabtu jansi bangsa burung puyuh ini senantiasa berada di sekitarnya mudah untuk ditangkap yeah. jadi mudah untuk ditang ditangkap dan itu memang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang bani Israel enak ya yeah. jadi tinggal mengambil makan ngambil minum untuk hari Sabtu, maka dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, Allah tanpa bekerja. Ye, hanya disuruh untuk iba, ibadah. Kata Allah, kulu makanlah." Ye, perintah Allah, fiil amr, makanlah. Dipersilahkan minta ibadah dari yang baik-baik. Artinya apa yang sudah disediakan oleh Allah berupa mana Salwa tinggal makan, tinggal ngambil, tinggal masak. Setelah itu dimakan. Marojak apa yang kami rezikikan kepada, kepada silakan dimakan. Ya, yang baik-baik artinya yang pergi, yang bergizi. Wahai dalammu dan mereka tidak menganiaya kami, walakin akan tetapi kan mereka adalah ang diri mereka yatlimun mereka menganiaya atau berbuat do, dolim. Maka setelah disediakan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah dan tidak pernah habis. Maka sesungguhnya manusia itu diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Akan tetapi orang-orang Bani Israel justru berbuat do, dolim ya. Artinya apa? Diperintahkan untuk menyembah Allah Justru dia tidak menyembah Allah, Allah. Maka sesungguhnya itu tidak mendolimi Allah, tidak Orang yang mengingkari Allah Orang yang berbuat kufur kepada Allah itu bukan Allah yang dirugikan Bukan Allah yang didolimi Tapi siapa? Diri mereka sendiri Itu sama dengan orang itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Maka banyak orang yang berbuat dolim kepada Allah Itu tidak tapi justru yang didolimi adalah dirinya sedih sendiri. Kalau sebenarnya dia orang yang berakal, dia akan berpikir. Kenapa dia justru menyem, apa menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kesesatan? Menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Rak, Tidak pernah memikirkan. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti hawa, naf, hawa nafsu Oleh karena itu Ketika kita Diberikan oleh Allah Kesempatan untuk beribadah Ketika kita diberikan oleh Allah Sebuah nikmat Maka Seharusnya kita dan wajib bagi kita Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Termasuk Bilamana kita diberi kesempatan oleh Allah senantiasa berada pada jalan-jalannya, yaitu jalan yang benar, jalan yang diridoi, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah. Maka jangan pernah meninggalkan syukur kepada Allah, Allah. karena bilamana Allah itu menyesatkan seseorang. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. hidayah. Atau sebaliknya, bila mana ada seseorang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesat menyesatkan. Oleh karena itu, berbahagialah bila mana kita pada saat ini berada pada jalan Allah berarti Insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, Allah. dan jangan sekali-kali pernah kita ini mendolimi diri kita artinya apa kita sudah tahu jalan yang benar ya kita sudah tahu jalan yang salah maka tentu bagi kita harus memilih jalan yang benar jalan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kebahagiaan yaitu baik di dunia maupun di akhir. akhirat itu yang kita pilih nah kita kalau sudah tahu jalan kok masih memilih jalan yang salah itu berarti sama halnya dengan kita itu mendolimi diri kita mungkin kalau di dunia enggak apa-apa tapi nanti ketika di akhirat itulah Allah akan memberikan siksaannya, azabnya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya atau orang yang durhaka kepada Allah. Allah maka kata Allah jadi sebenarnya orang Bani Israel itu tidak mendolimi kami Allah tapi justru dia adalah mendolimi dirinya sendiri sendiri sudah tahu jalan benar tapi dia masih berada pada jalan yang sah yang salah itulah orang-orang yang doh wa waidan ketika kulna kami berfirman udah masuklah kamu hadhi ini al negeri yang dimaksud di sini adalah yaitu Al-Muqottas yaitu Baitul Muqodas, atau kalau sekarang itu adalah bisa dikatakan pales, palestin fakulu Maka makanlah kamu minha daripadanya haithu, apa saja syitum kamu kehendaki rohutan sepuas hati ya, kalau bahasa sini mungkin sakarpe sepuas ya Hati, wadhuul dan masuklah kamu al-baba pintu gerbang. Sejaten dengan bersujud atau membungkuk, wakulu dan katakanlah hitah, hitah itu adalah bebaskan dosa, nafir lagum, kami mengampuni kamu, kotoyakum kesalahan-kesalahanmu wasanazidu dan kami akan menambah rezeki al-mufsinin orang-orang yang berbuat baik pada ayat ini ya, bahwa ketika orang-orang Bani Israel ini sudah terlepas dari Fir'od dan bala tentaranya keluar dari negeri Mesir maka pada saat itu orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah memasuki Baitul Muqabdas tapi dengan memerangi kaum Amalikah jadi kaum Amalikah itu adalah kaum atau suku tertua di jazirah Arab dan kononnya dia ada termasuk keturunan dari yaitu Nabi Nabi itu. Ini suku tertua. Dan dia, ya, atau kaum Amalika, suku Amalika ini adalah orangnya, ini kufur kepada Allah. Lah pada saat itu menduduki Baitul Mukhobtes. Tapi yeah. Masjidil Aqsa dikit diduduki, Baitul Mukhobtes. Nah, diperintahkan untuk berperang orang-orang Bani Israel tidak mau. Yeah. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel itu enggan untuk berperang. Berperang, padahal itu perintah dari Allah. Akhirnya, ya, karena dia tidak mau berperang. Yeah, perintah Allah diperintah untuk berperang tidak mau. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada orang-orang Bani Israel Apa? Dia disesatkan oleh Allah Di padang pasir selama 40 tahun Saya bayangkan Jadi dia itu berjalan terus kembali lagi ke situ terus berjalan dia itu apa? ingin mencari jalan yang benar mencari satu daerah ternyata kembali lagi ke situ, itu selama 40 tahun dan itu ditemani oleh Yusak bin Nun Yusak bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa dan ini adalah seorang na Nabi selama 40 tahun itu muter, muter di situ. Ya. Sampai akhirnya pada hari Jumat sore Ini sudah menginjak yaitu 40 tahun Baru dibuka oleh Allah Dikeluarkan oleh Allah Dari kesesatan Kesesatannya Maka diperintahkan oleh Allah Masuklah ya. Awalnya kan gak mau. Untuk berperang. Akhirnya setelah disesatkan oleh Allah, ya, maka dia pun dikembalikan oleh Allah pada jalan yang dituju di hari Jumat sore. Setelah itu diperintahkan masuklah ke negeri Mukobtas. Maka di sana silahkan kamu makan apa saja sepuas hati hatimu. Dengan catatan apa? Wadaqhulul babasujadah Maka ketika masuk Baitul Mokoddas Karena itu adalah tanah suci Maka masuklah dengan cara su, sujud Dan dengan cara sujud itu dengan tujuan apa? Memohon ampun kepada Allah jadi bersujud dan memohon Ampun kepada Allah, Allah. Tapi justru yang dilakukan Oleh orang-orang Bani Israel itu Tidak bersujud Apa? Masuk Baitul Mokok Dia dengan Merayap Ye. Jadi ngesot Pakai nopaman Patat Dan yang dibaca adalah Habbatun Fisahroh Biji dalam rambut mengejek, jadi Allah memerintahkan. bersujud memohon ampun kepada Allah, sebagaimana kalau kita bersujud kepada Allah. Subhanakallahumma robbana wa bihabdika, allahumma firli. Nah, di akhirnya itu kan begitu, ya Allah, ampunilah aku. La, maksud Allah memerintahkan orang Bani Israel juga demikian Masuk Baitul Mokabdas bersujud memohon ampun kepada Allah Dalam arti bertobat kepada Allah Maka kata Allah apa? nafir lakum khotoyaku Maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan Kesalahan Selain itu apa? Wasanazidul muhsirin Allah akan menambahkan rezeki Bagi orang-orang yang berbuat baik baik kan sudah dijamin oleh Allah kalau orang itu banyak memohon ampun kepada Allah istighfar kepada Allah tentu rezekinya akan dija dijamin oleh karena itu kalau kepingin rezeki kita itu lancar maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Allah perbanyak yeah. kalau misalnya ekonomi kita sedang seret dagangan kita sedang seret maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Allah akan memberikan rezeki pada kita karena kita banyak memohon ampun kepada Allah dan itu juga pernah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel, Israel Silakan bersujud memohon ampun dan kami akan mengampun mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang dilaku-lakukan selain itu wasanajidul muksinin artinya apa? bukan hanya diampuni untuk akhirat tapi untuk dunia Allah pun menambah reze, rezeki maka itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bani Israel akan tetapi tetap yang namanya orang itu kalau hatinya sudah kufur kepada Allah meskipun sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah dengan nyata maka dia tetap kufur kepada Allah, Allah. oleh karena itu rata-rata orang-orang Bani Israel ya, itu tetap, kalau sekarang keturunannya adalah bisa dikatakan orang-orang Yahudi yang senantiasa membuat resah di negara mana manapun, itu termasuk keturunan orang-orang Bani Israel Israel oleh karena itu, ini bisa menjadi ibloh bagi kita, pelajaran bagi kita, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka mari kita taati, karena ketaatan kita kepada Allah itu akan mengantarkan kita bahagia dunia akhir, akhirat dan Allah berjanji Siapa yang bertakwa kepada Allah Maka setiap permasalahannya Akan diselesaikan oleh Allah, Allah. Dan setiap kebutuhannya Akan dipenuhi oleh Allah. Allah Yakinlah bahwa janji Allah itu adalah hak atau benar Saya cukup apa yang bisa saya katakan Pada malam hari ini Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan menemukan manfaat dunia akhirat bagi kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Atau bisa dikatakan bila mana mati dalam keadaan khususul khutbah. Amin. Ya robbal Alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersalah. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.